dan informasi pertama di sini diawali dengan pemberian hadiah dari Ivan Gunawan ya untuk seluruh anggota dari keluarga Ayu Ting Ting. Wow, baju dari Manjah Ivan Gunawan pastinya kualitasnya tidak diragukan lagi. Dan di sini Ayu Ting Ting, Momai Ting, Shiva dan juga Ikes mendapatkan baju yang serupa ya seragam untuk hari Lebaran. Wow, beruntung banget ya Ayu Ting Ting dan keluarga mendapatkan hadiah dari Ivan Gunawan koleksi dari Manjah Ivan Gunawan pastinya sangat halus lembut dan juga sesuai dengan kebutuhan kita pas lebaran ya dan di sini ada schedule layu tinting hari ini ya mulai dari tadi pagi di Drownish TV jam 12.30 kemudian dari jam 12.30 Maju lagi ke Pas Buka Trans 7 jam 16.30 listing Star banget Indonesia jam 19.30 Dan lapor Pak Yam malam hari ini 21.30 waktu Indonesia Barat Pastinya hari ini kita ditemani oleh Ayu Ting Ting Seharian ya di Trans TV dan NNC TV tentunya Dan bagi sahabat semua kita awali juga nih Dengan acara Bronis TV hari ini ya Dengan mengenang kepergian dari komedian Sapri Pantun dan di sini dihadirkan Opik Kumis nih yang akan menceritakan keseharian dari Sapri setiap harinya seperti apa dan mengenang kegiatan mereka semasa bersama. Dan di sini Ayu Tinting membuka kenangan-kenangan saat bersama Sapri ya, di, di acara Facebookers. Dan dari angka 20 selamat jalan Bang Sapri. Dan di sini para host sedang menyanyikan lagu khusus untuk Bang Sapri tersayang. Kemudian juga Dali Selera dua 12. Selamat jalan Bang Sapri Pantun. Semoga ditempatkan di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan terima amal ibadahnya dan diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Amin. Al Fatihah untuk Bang Sapri. Dan di sini terlihat ya kebersamaan Bang Sapri selain dengan OP kumis di sini juga ada Bopak Stelo. Di Sky di sebuah film yang berjudul JWB. Dan di sini juga ada Ivan Gunawan sedang bernyanyi mengenang kepergian dari pelawak kita yaitu Bang Sapri. Dan di sini juga kita kedatangan Bopak Stelo yang sangat dekat dengan pelawak Bang Sapri ya seluruh tim Bronis TV dan host merasa sangat kehilangan sekali atas kepergian Bang Sapri. Selamat jalan Bang Sapri, semoga syurga menantimu. Amin dan diransir juga dari akun Instagram Yeni Murianti salah satu kenangan almarhum Sapri Pantun jadi bintang tamu di Brownish TV Ayu Ting Ting selasa 11 Mei 2021. dari cuplikan video tersebut yang diputar oleh tim Brownish TV membuat Ayu Ting Ting tersipu dan bahkan ingin meneteskan air mata. Karena sedih melihat kepergian bangsa Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Wendy Cagur sangat merasa kehilangan kepergian dari Bang Safri. Mimih doakan semoga amal ibadah Bang Safri selama dunia diterima oleh Allah Subhanahu SWT dan ditempatkan di surga yang paling indah. Kemudian juga dari Yeni Murianti mereka sudah bahagia. Olga Syahputra, Julia Perez dan Sapri Pantun. Al untuk pelawak ketiga-tiganya ya. Di sini mereka semua sangat kocak banget deh kalau udah berlawak di depan layar kaca. Selamat jalan Julia Perez. Selamat jalan Olga Syahputra. Dan selamat jalan juga untuk almarhum Bang Sabri. Semoga kalian tenang di sana dan mendapatkan syurga karena kebaikan selama di dunia. Amin ya Robbal Dan dari akun Instagram Ronis TV di sini juga mengucapkan terima kasih Udah nonton Ronis TV hari ini dan selamat jalan sahabat kami Syafri Pantun. Kami akan selalu mengingat semua kebaikanmu, tertawa dan candamu se Selama kita berteman selama ini kami mendoakanmu sepenuh hati dan semoga engkau mendapat tempat terbaik di sisinya. Kepada keluarga yang telah ditinggalkan semoga mendapat ketabahan dalam kondisi sekarang ini Amin ya rabbal Alamin terima kasih support dan doanya tim brownies TV semoga bisa dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Dela dong 17 setiap kali lihat artis-artis upload foto almarhum Pak Sapri aku selalu nangis aku gak kenal dia aku hanya lihat dia di TV aku atihaya adalah untuk Bang Sapri dari Yudis 4547 Amin surga tempatmu Bang Sapri Kemudian juga dari Saliman, Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin, Ya Allah, Ya Muhammad Rasulullah. Kemudian juga dari sahabat Ugi Berblufet, sedih kalau lihat opi kumis, jadi ingat Almarhum Sapri, masak air, tulis Ugi Berblufet. Kemudian dari IND, Raja, Amin, Allahumma, Amin, M.M.H. Eb Nasir, semoga diterima iman Islamnya Abang Sapri. Amin ya Alamin terima kasih doanya. Semoga doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Amin ya Robbal alamin. Imas mediawati, Ganyang nyangka ya pada pendek umurnya. Umur maut dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang wajib berikhtiar mencari rezeki dan juga mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan berita tentang Sapri Mantun Kita akan masuk ke acara pas buka tadi sore ya Cantiknya berlibat jadi Aurel dari Ayla Najwa 98 Hai di sini berperan sebagai Aurel, istri dari Atta Lintar. Sangat cantiknya Hai Tinting, jadi ya. siapapun tetap aja tuh keren mukanya cantik banget dan menginjak berita selanjutnya jangan lupa ya nanti sore saksikan pas buka karena besok kita sudah masuk ke hari lebaran Fitri. jadi sehari lagi nih tayang pas buka nanti sore ya jam 16.30 waktu Indonesia Barat jadi jangan sampai terlewatkan saksikan Pak Sebuka episode terakhir nih. Dan mudah-mudahan bisa berkembang lagi dengan episode-episode berikutnya ya. Kita doakan deh yang terbaik untuk acara Pak Sebuka. Dan Mimin mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri untuk semuanya. Oke, sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya like, komen serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Happy weekend, dan selamat merayakan Idul Fitri untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.